Hai hai hai Kita mungkin sering mendengar kisah tentang binatang buas memangsa manusia Atau manusia memburu binatang buas Tapi tenang, dalam video berikut ini kalian tidak akan melihat itu semua Video berdurasi kurang dari 2 menit yang telah beredar di sosial media ini Memperlihatkan bagaimana binatang buas seperti harimau dapat hidup dengan manusia Dalam video bertajuk Tiger Living in House tersebut Terlihat harimau berjalan bebas di ruang tamu dan bermain-main dengan dua orang pemilik rumah. Meski terlihat menggemaskan namun ternyata para netizen tak menyukai keberadaan harimau di dalam rumah. Harimau bukanlah binatang peliharaan, tulis salah satu netizen. Hal senada juga dituturkan oleh netizen lainnya. Rumah bukanlah tempat tinggal yang layak untuk harimau. Kasihan, harimau itu terlihat sangat depresi. Memelihara hewan buas memang tidak semudah seperti yang terlihat sebelumnya. Sejinak-jinaknya hewan tersebut, namun yang namanya satwa liar sudah menjadi sifat alami mereka jika ingin membunuh. Seperti sebuah peristiwa ironis yang terjadi di Terenggalek, ketika seorang pawang ular bernama Imam Rohani, warga desa ngerayung kecamatan Gandusari, Terenggalek, tewas dipatuk ular jenis King cobra yang sudah dipelihara selama lima tahun terakhir. Peristiwa itu terjadi pada pagi hari sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Diduga, rohani dipatuk saat hendak mengganti air di wadah minum ular. Ia dipatuk saat memasukkan tangannya ke dalam kandang ular peliharaannya. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Rohani sendiri dinyatakan meninggal tidak lama setelah mendapat penanganan di RSUD Dr. Sudomo Trenggalek Keluarga Rohani segera meminta bantuan Satpol PP dan kebakaran Tenggalek untuk mengevakuasi dua ular peliharaan almarhum. Kerabat Rohani membenarkan, selama ini almarhum memang seorang pawang ular. Di rumahnya ada dua ekor ular king cobra yang didapat dari Dusun Jambangan, Desa Sugihan, Kecamatan Kampak. Ia juga menyatakan bahwa ular yang mematuk korban diketahui telah dirawat selama lima tahun terakhir. Kasatpol PPK Trenggalek mengatakan, beberapa saat setelah rohani dinyatakan meninggal, keluarga meminta bantuannya untuk mengevakuasi dua ular kobra peliharaan korban. Kedua ular berbisa itu segera dievakuasi petugas Satpol PP Trenggalek ke kantornya. King kobra yang mematuk dan menewaskan rohani, memiliki panjang setengah meter, dan ular itu adalah yang dirawat rohani dalam keadaan luka-luka selama lima tahun terakhir. Awal mula rohani memelihara King Cobra itu semuanya bermula ketika lima tahun lalu saat itu pria yang sudah pernah dipatuk ular berbisa hingga hampir meregang nyawa itu sebenarnya sudah enggan untuk memelihara ular berbisa lagi tapi ada tetangga yang meminta pertolongan karena ada ular King Cobra yang masuk rumah melihat kondisi ular penuh dengan luka saat ditangkap pawang ular yang iba itu pun memeliharanya selama lima tahun terakhir almarhum rohani sendiri mungkin tak menyangka